Nah, terkadang yang namanya gonjang-ganjing dalam rumah tangga nih kan e, bisa muncul kapan aja nih. Nah, problemnya setiap konflik pasti dimulai dari komunikasi yang buruk. Nah, kalau aku kembali ke Tasya dan Randi, menurut kalian nih di Indonesia kan masih banyak nih yang menganut paham konservatif, misalnya ada gap gitu di antara perempuan dan laki-laki, laki-laki yang bertugas di luar rumah mencari nafkah, sedangkan yang perempuan mengurus keluarga. Menurut kalian nih masih relevan nggak sih sebenarnya untuk diterapkan di zaman sekarang? Oke, okay, jadi mungkin ada beberapa hal ya, kayak. Aku sih masih menghargai nilai atau value yang diajarkan kepadaku kalau suami itu adalah imam dan ketika mau decide sesuatu aku hargai dia sebagai imam jadi aku selalu tanya dulu ke dia pendapat dia seperti apa terus aku minta izin dulu ke dia dan um, aku percaya kalau apa apa itu pastinya harus ada ridho juga dari suami itu karena ya, I value him as my husband gitu terus um, tapi kalau untuk jenis pekerjaannya sendiri atau pembagian tugasnya, aku rasa sekarang udah gak ada standarnya ya. Standar bakunya tuh kayak gimana gitu. Kayak misalkan um, perempuan harus di rumah aja gak boleh bekerja itu udah udah gak, gak relevan lagi menurut aku karena kita memiliki kesempatan dan juga hak yang sama gitu untuk, untuk bisa mencapai mimpi dan cita-cita kita gitu. Jadi sebenarnya menurut aku sih juga pinter-pinter kita cari pasangan ya yang bisa yang bisa mengerti kita, yang tahu tentang potensi kita juga, dan juga yang memiliki values yang sama-sama kita, sehingga um, kita nggak miss out on any opportunities, gitu, karena kita berumah uh, um, tangga, gitu kan. Iya, yeah, gue juga nggak pernah pandang istri itu derajatnya lebih rendah. Kita tuh sama-sama menjalankan pernikahan ini. Kita punya tujuan yang sama, kita punya values yang sama juga. Pendapat istri, kemauan istri juga selalu dipertimbangkan, jadi kita tuh setara aja benar berarti Randy juga suka masak-masak dong Nia di rumah oh kalau itu sih nggak akan aku apa -apa. Mulai. daripada rumah aku nanti yang bakalan runtuh gitu kan Jangan jangan rasanya, rasanya mungkin kualitasnya agak berbeda oh Jadi mungkin Tasya yang masak kita semua ya iya, Tasya yang masak terus Randy yang nanti nyuci piring gitu ya itu nggak apa-apa ya oh, oh, nggak apa gitu. terus kayak dia lebih sering lebih sering jaga anak terus oh. Itu seringnya dia yang ngajak main, dia yang kayak uh, uh, gantiin popok, mm. habis itu bantu mandiin, itu tuh bisa Randy gitu kan. Kalau aku paling nyusuin, kasih mm. makan gitu. Jadi emang kita bagi-bagi tugas gitu. Kalau um, kita lihat data nih sebenarnya ya, um, data 2019 ini terkait dengan penyebab perceraian dari Dirjen, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyebut pertengkaran atau komunikasi yang buruk antar suami istri sebagai penyebab tertinggi 46,6% disusul masalah ekonomi dan lalu meninggalkan pasangan dan KDRT ini um, adalah alasan perceraian gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku tanya ke um, Tasya dan juga Randi, sebenarnya gambaran ideal komunikasi yang baik antar suami istri itu seperti apa sih? Um, walaupun kita pernikahannya masih seusia jagung, apa sih kata-katanya? Pokoknya walaupun kita masih ya enggak ada apa-apanya ya mungkin sama pasangan Memulai lain ya. yang mungkin kita baru memulailah gitu. Cuman ya mungkin yang bisa kita pelajari mungkin dari orang lain atau yang yang bisa kita pelajari dari pengalaman kita sendiri. Mungkin konflik itu timbul karena komunikasi yang kurang baik kan ya. Makanya balik lagi aku bilang bahwa keterbukaan itu merupakan sesuatu yang aku sama Randy um, value banget gitu. Uh, apa-apa harus diobrolin, dan ngobrol itu udah harus jadi kebiasaan kita jangan apa-apa dipendem karena kebetulan kan suami saya ini bukan dukun ya gak bisa baca pikiran saya kan <laughs> jadi harus harus bikin momen, harus cari cara supaya uh -oh. apa yang mau kita sampaikan itu bisa bisa nyampe gitu ke uh -oh. suami dengan cara yang bisa dia dengerin juga yang bisa dia pahami, dan Radhi pun seperti itu gitu kalau ada apa-apa pasti Uh, ngobrol ke aku gitu. Kalau misalnya kita melihat tadi kan uh, angkanya cukup besar di pertengkaran 46,6 persen. Lalu kemudian masalah ekonomi ini di 28,2 persen. meninggalkan pasangan di 18,2 persen. Ada KDRT di dua persen. Ada mabuk, madat, judi dan zina di dua persen dan juga poligami di 0,3 persen. Ini kan sebenarnya angkanya um, cukup mengkhawatirkan gitu. Lalu sebenarnya bagaimana sih cara kita um, menjalin komunikasi yang baik antar suami istri? Nah, kita akan langsung uh, tanya sama Mbak Anasurti Surti Aryani, yang biasa di sapa Mbak Nina. Mbak Nina sudah bersama kami. Halo, halo, halo. Mbak Nina semua, halo. hai Mbak halo. halo Tasya dan Randi, <laughs> apa kabar? Hai, hai. Nah Mbak Nina, hai, hai. Uh, mungkin boleh langsung uh, jelasin ke kita nih, sebenarnya faktor apa aja sih yang bisa menjadi penyebab kesenjangan uh, berkomunikasi antar suami dan istri? Oke, okay. jadi kalau misalnya pas waktu kita belum pandemi ya hmm. itu kan kayaknya kita uh, kerjanya sendiri-sendiri gitu ya hmm. biasanya misalnya suami bekerja harus pulang kantornya mungkin sore atau malam hmm. istri mungkin rumah atau uh, bahkan juga sama-sama bekerja atau misalnya modelnya kayak uh, Tasya dan Randi nih waktu belum pandemi ya jadi uh, ketemunya juga jarang-jarang hmm. karena LDR gitu kan nah jadi sebetulnya ketika pada saat kita terpisah tersebut, itu kan ada ya berbagai macam peristiwa yang terjadi pada kita sendiri. Nah... Kalau peristiwa-peristiwa itu kemudian ada yang, misalnya, mengganjal atau ada yang mengganggu, sementara itu belum terselesaikan, maka itu sebetulnya berpotensi menjadi sebuah kesenjangan. Apalagi kalau itu tidak terkomunikasikan dengan baik dengan pasangan kita. Sementara sebaliknya, Mbak Chanas kalau misalnya dalam fase ngobrol itu kita menemukan kenyamanan, kita menemukan uh, lebih paham lagi gitu ya dengan pasangan kita maka tentunya kesenjangan itu akan semakin kecil dan pada akhirnya justru akan membuat kita lebih memahami pasangan kita, lebih memahami diri kita. Dan akhirnya, gara-gara enaknya diobrolin gitu ya, kemudian justru tercipta keharmonisan yang lebih baik. Begitu, Mas Janas. Oke, jadi emang kuncinya di komunikasi yang baik gitu ya, Mbak Nina bisa dibilang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai komunikasi ini kan, ini sebenarnya kan kita, kalau di dalam pasangan suami istri, gitu ya. Ini kan dua karakter yang berbeda, gitu. Kurang yeah. mengenal karakter pasangan sebelum nikah, ini termasuk faktor juga, nggak sih, Mbak Nina? Hmm, betul banget, jadi saya tuh sering ketemu nih sebetulnya ya pasangan-pasangan uh, yang merasa ketika menikah kok beda banget ya sama uh, sebelum menikah. Kemudian biasanya saya tanya dong emang udah berapa lama kenalnya sebelum menikah dan kenalnya itu seperti apa ya. Ada ternyata yang memang uh, masa perkenalannya itu terlalu singkat gitu hmm. misalnya hanya hitungan bulan kemudian langsung memutuskan menikah. Ketika baru hitungan bulan. Dan lalu langsung memutuskan menikah apalagi kalau sebetulnya dalam masa perkenalan itu kita tidak betul-betul menunjukkan diri kita ya maka sebetulnya rentan sekali kita jadi nggak terlalu kenal sama aslinya pasangan kita tuh kayak apa ibaratnya kita tuh ketika memutuskan menikah itu jadi uh, seperti memilih kucing dalam karung karena nggak betul-betul kenal. Nah, itu berbeda ketika masa perkenalannya tadi itu agak lebih panjang ya. Sebetulnya disitulah kita semakin mengenal karakter pasangan kita. Kita juga semakin membentuk bersama karakter kita dan pasangan sehingga justru menjadi uh, karakter yang saling melengkapi dan ini yang kemudian justru mengharmoniskan sebuah perkawinan. Kalau dari Rani dan Tasha mendengar tadi apa yang dikatakan oleh mbak Nina ada nggak sih yang pengen ditanyain atau mungkin apa ya pengen dikomentarin gitu terkait dengan uh, statement dari mbak Nina tadi um, kalau, kayaknya yang diomongin mbak Nina itu bener banget ya mungkin karena kita um, sebelum menikah yaitu udah udah um, udah kenal cukup lama ya lima tahun gitu kan sebelum nikah udah kenal dulu dan ke kemudian juga lahan komunikasinya dibentuk lama-lama kita jadi saling mengenal satu sama lain lama-lama jadi tahu juga values satu sama lain tuh apa sih yang yang yang berarti itu apa yang aku appreciate itu apa mungkin kayak pemiris hmm. kita masing-masing seperti apa hmm. yang kita masuk itu apa Iya perbedaan pendapat pasti ada ya terus kayak ujung-ujungnya berdebat Bertengkar, bertengkar, banget sih, guys, sejumun kayak berdebat, okay. tapi kayak bener kata, mbak uh, dari pertengkaran itu aku jadi lebih tahu karakter Tasha itu yang kayak gimana sih sebenarnya dia tuh suka sama mindsetnya tuh ke arah yang mana sih sebenarnya, hmm. terus nanti begitu ada kejadian itu lagi di masa depannya, udah tahu gitu, kayak mikiran dia kemana sih <laughs> sebenarnya. Aku pengen tahu sebenarnya bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dan um, harus dijaga oleh suami istri gitu. Karena pastinya setelah memasuki tahap pernikahan, um, orang pun pasti menyadari sebenarnya hubungan fisik aja tidak mencukupi ini semua kan. Gimana Mbak Nina? Benar banget, jadi uh, memang hubungan fisik itu sayangnya memang tidak mencukupi gitu ya. Karena kan kita kepinginnya pernikahan itu kita jalankan se... Umur hidup kita gitu ya Sampai mau memisahkan Itu kita masih tetap menikah gitu ya Itu yang kita cita-citakan Nah artinya tadi itu perlu ada Komunikasi yang memang baik apa sih komunikasi yang baik itu? Komunikasi yang baik itu sebetulnya intinya adalah komunikasi yang saling nyambung satu sama lain. Hmm. Supaya bisa nyambung, tentunya berarti mesti saling mengenal dong satu sama lain. Kalau misalnya nih katakanlah, Tasya sama Andi nggak tahu gitu ya, mana nih celah-celahnya untuk berkomunikasi. Tentunya jadi semakin kesulitan kan untuk berkomunikasi. Dan itu berbeda ketika sudah tahu, sudah saling mengenal celah-celahnya tadi misalnya. Kemudian kita juga perlu dalam berkomunikasi itu menyampaikan apa yang betul-betul ingin disampaikan. Jadi bukan menyembunyikan, bukan menyindir, bukan menyalah. Gitu ya, tapi sebetulnya apa yang uh, diinginkan dan yang namanya komunikasi itu kan tektokan ya, bolak-balik. Jadi, bukan cuma sekedar ngomong, tapi yang penting sekali adalah juga mendengarkan apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh pasangan kita. Oke, okay, Mbak Nina, thank you so much untuk jawabannya. Ini bener-bener um, apa ya, menjadi um, alarm uh, dan wake up call gitu buat aku untuk bener-bener benar juga bisa terus menerus um, melakukan hal ini gitu komunikasi yang emang paling penting uh, di dalam suatu keluarga karena memang merembet kemana-mana um, apalagi nanti Pasti anak kita tuh akan mencontoh gitu ya, ibu dan bapaknya apakah berkomunikasi dengan baik Nah nanti kita akan um, um, banyak ngobrol lagi mengenai hal ini, kita akan break lagi Di sesi selanjutnya kita akan semakin paham nih bahwa komunikasi itu bagian penting dari pernikahan Jadi bagaimana sebenarnya tips dan trik untuk mempertahankan komunikasi yang baik Di sesi selanjutnya di enaknya diobrolin Menurut kalian Uh, me time itu bagian dari uh, berkomunikasi dengan pasangan atau enggak sih? Randy sama aku ya pasti kita punya me timenya sendiri. -sendiri. Kalau aku mungkin uh, me timenya sereach nonton series yang aku suka. <laughs> Kalau Randy mungkin uh, dia suka banget olahraga. Pulang olahraga keringet keringetan bawa kekas. Pasti selalu ngomelot aja. <laughs>